Ah, hatimu terluka aku yang menemani membasuh air matamu nah Dirimu telah tersenyum lagi Aku yang kau lupa Tak sadarkan selama ini Ku juga selalu Ku bisa miliki hatimu, bahkan selama ini hadirku tak berharga untukmu. Yang terjadi kini, ku hanya... Hanum saat kau terbuka, dan di saat semuanya. Jika memang ini tak ada harapan Mengapa aku yang harus jadi tujuan Saat hatimu terluka Aku yang jadi obatnya Tanpa pernah kau hargai Cinta dan kasih yang setulus ini mengapa su Dan di saat semuanya reda, kau menghilang begitu saja. Oh.